Misteri Segitiga Bermuda Telah Terpecahkan Berapa banyak cerita menyeramkan tentang menghilangnya pesawat terbang dan kapal? Dari Segitiga Bermuda yang telah Anda dengar, tabak berapa banyak, itu adalah area yang luas di Samudra Atlantik antara Florida, Puerto Rico dan Bermuda. Wilayah ini terkenal karena fenomena misteriusnya. Sejumlah besar kapal dan pesawat melintasi daerah ini, Menghilang di sini, nama keduanya adalah Segitiga Iblis. Semua lenyapnya pesawat itu tidak diketahui alasannya. Pesawat dan kapal tidak pernah ditemukan. Ada banyak teori tentang mengapa itu semua terjadi. Di daerah itu katanya ada sumber tempat tinggal alien, tapi itu semua hanya teori. Dilansir dari sumber televisi Amerika, insiden yang terjadi di tahun 1945. Ketika lima pesawat pengebom Amerika menghilang di daerah tersebut. Lalu sebuah pesawat yang dikirim untuk mencari, semuanya ikut menghilang tanpa jejak. Sejak hari itu 75 pesawat lagi menghilang dan beberapa ratus kapal juga telah hilang. Tragedi terbaru terjadi lagi pada tahun 2015. Ketika kapal kargo El Faro menghilang, Kapal ini bertolak dari El Faro menuju Florida ke Puerto Rico saat akan mendekati Bermuda. Kapal tersebut menghilang dari radar pada tanggal 1 Oktober tahun 2015. Insiden besar lain terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 2005. Saat pesawat Piper pertama menghilang di segitiga Bermuda, korban berjumlah tiga orang. Insiden serupa yang kedua terjadi pada tanggal 10 April tahun 2007. Ketika satu lagi pesawat Piper menghilang dekat Pulau Berry, hanya ada satu pilot di kapal tersebut tanpa penumpang. Tidak ada pesawat yang pernah ditemukan setelah menghilang di daerah Segitiga Bermuda tersebut. Berikutnya ada insiden kecil. Sebuah kapal pesiar mewah, milik Burak. Kapal ini mulai berlayar dari pantai Miami bersama awak kapal. Saat itu adalah saat merayakan Natal pada tahun 1967. Ketika kapal akan melewati daerah Segitiga Bermuda tersebut. Waktu itu dalam keadaan malam dan badai besar, kapal menabrak sesuatu. Kemudian Sang Nahoda menghubungi penjaga pantai. Tetapi ketika penjaga pantai tiba, tidak ada satupun kapal di daerah tersebut. Banyak sekali cerita negatif tentang area ini. Akhirnya misteri di belakang Segitiga Bermuda dapat dipecahkan. Acara saluran televisi Amerika mengatakan bahwa sejumlah tim ilmuwan Amerika dari Universitas Colorado telah menganalisis dari satelit mengenai daerah segitiga bermuda tersebut. Mereka mengatakan bahwa daerah tersebut terdapat serangkaian awan heksagonal yang bergerak secara tidak biasa, sehingga membentuk gelobang badai awan yang mengandung magnet yang sangat besar dan kuat, sehingga menyerupai bom udara yang nyata. Awan ini bergerak dengan kecepatan 170 mil per jam, menghasilkan ledakan-ledakan di udara, dan lebih dari 45 kaki panjangnya. Mungkin teori ini benar. Saat ini seluruh dunia sedang mencari misteri apa yang ada di daerah segitiga bermuda tersebut. Teori ini memotivasi banyak ilmuwan untuk mencari tahu rahasia di balik segitiga bermuda tersebut. Nah, apakah Anda mempunyai teori lain tentang segitiga misterius ini? Jika Anda tinggalkan komentar Anda di bawah. Jika Anda suka dengan video ini, di bawah ada tombol subscribe. Bantu kami untuk mensupport channel ini agar lebih banyak lagi pengetahuan yang kita dapat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.